Ya Iya. <Sulius> <S boarding> 2-0. Ah, Masih Hah, mana, mana? Kosong dong. baik Iya Mainnya dihajar ini. Tadi salah-salah. Salah. Iya 20. main tadi. Salah iya ya, Tadi salah naik, makanya tadi bisa.